Ya yeah, halo guys, berarti kali channel gue krisu kita channel Gisel guys. Ini ada yang gue tunggu-tunggu juga -tunggu juga guys. Kemarin tuh ada yang udah trailer apa trailer trailer guys. Ya. CN Blue tuh yang Let It Shine guys. Ini juga teman-teman akhirnya bantu gue untuk ngingetin untuk reaksi CN Blue yang Let It Shine. Which is gue juga excited untuk dengarnya guys. Jadi kita tambah basa-basi langsung kita reaksi guys. CN Blue guys. Let It Shine guys. Let's go. Yonghua, Minhyuk, Jungsin. Udah gak ada si bapak ini guys ya. Ya udahlah. Let's go. Ceplok. Eh, mana sih? Let's go. Let's go. Kadang-kadang nih guys ya, kalau denger si gue suka banget sama sound-sound guys. Kita perhatiin dikit guys ya. ntar guys. Ini gue gua terdengar nih kayak desainnya, ini pake satu di yang clean, satu yang sedikit nih guys ya. Gue gak tau juga guys. Tapi gue terdengar ada yang clean, tapi ada yang sedikit overdrive gitu guys. Kayak di crunch gitu. Hmm. Slapback delay lagi guys, oke, okay. nice, vokalnya, oh mixnya nice, oh shoot, anjir kayak lebih fresh guys sih, cuman tidak menghilangkan karakternya dari si siang blue juga guys, nice, <tuh> nice, <tuh> oh, sorry, tetap karakternya minyuk ya tetep ya guys gokil oke okay. oh. tapi gue suka nih guys ini open close high head tapi dibantu sama tamborin untuk ngambil 1 16 nya gue suka banget bassnya tetap ya Rita aja guys ya belum ada sesuatu yang spesial nih dari jungsin oh tuh gitar yang mahal dia hmm Oh my God, sound gitar enak banget guys. Kayak vintage-vintage gimana gitu. Ba -ba -da -da -da. Nice. Oh, pakai percussion ya. Gila, itu bener-bener uh, overheadnya dibikin ini banget. over guys. Karena ini gak... attack dibunuh guys. Nih guys. Uh asik. asik lo di sini nih jadi ini slapback uh, tebel ya guys ya bedaknya dipakai guys ya jadi ada vokale kayak ada mundur ke belakang di sini guys. Oh, oh, oh, oh nice feel sound asik gila dia bener benar ngingetin nih uh, secara perkasian guys ya gue inget kalau main main main kobel gitu gue inget band-band offspring guys di sini guys nih asik banget sih minyok ngasih uh, pattern patternnya guys cakep banget di sini, ini guys, tuk tuk tuk tuk tuk gitu, asik banget. Oh nice, oh drumnya juga satu rate asik. Hmm, hancur banget tuh simbalnya, asli, dibikin hancur keren sih. Ini good way guys ya hancurnya. Sound bass juga middlenya gak terlalu ditonjolin guys ya, bener benar ngeritem doang. Oh, pakai bass yang ini lagi sih. Yang rada hancur itu yang Fender dia tuh. Ah, itu dia tuh. Banyak konga guys ya di sini guys. Asli, kayak lagu-lagu ini tuh enggak? Dictatorship. Oh, nice, nyungsin tuh Hmm. Ya. Gila keren harmoni vokal, riff gitarnya ini semua sempurna sih, guys. Gue suka sih, guys. Keren sih. Send blue gokil, hmm, kasih efek-efek apa vokal juga asik guys. ini maksudnya gue suka banget excitement pas di ref guys. itu ada pecahan beberapa kayaknya unis nih guys ya. eh ada pecahan juga harmoni. Ah, aja, ini ini banget guys. gue suka nih masuk di sini guys. keren sih. Ini juga apa gua gua baru detail detailnya tambor ini gua ternyata ada beberapa part yang dibikin sedikit stereo guys ya kalian bisa dengar di kiri kuping kalian ya guys eh kiri kanan kuping kalian ya guys. Di sini guys. Ini masih kiri, cuman karena masih nggak terlalu blend kan guys. Ah, ini baru naik nih. Dua-duanya. Nice banget. Gila detailnya gokil. Yah. Wah, kurang lama. Asli kurang lama menurut gua. Kurang lama guys. Aduh Lady ini gila sih keren sih guys, maksudnya mereka tuh secara dari dulu guys ya Kalau gue perhatiin tuh Shane dulu dari zaman gue react-react lagu-lagu mereka yang lama Sama lagu-lagu yang sering gue react di konser guys ya Mereka emang bener-bener tuh performer sih guys, ya. secara studio sama live Itu kadang-kadang beda guys, Cara aransemen, secara sound dan segala macam. Mereka bener benar kreatif banget Sampai di lagu Lady ini, gue menemukan tuh bener-bener uh, pemilihan sound snare Overhead, uh, gitar, bass, bass. Di sini gue gue nggak gua menemukan sesuatu yang unik sih guys. Ya. Mereka dia benar-benar si Jungsin cuma buat nembelin rhythm section doang guys. Tapi di sini sound drum suka banget. Pemilihan percussion tuh kayak kobel di situ ada konga. Gue denger. mungkin ada bongo beberapa guys sama tamborin segala macam. Suara keren banget guys. Oke, okay, sekian dulu dari gue thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris Hunter guys. Plak plak plak.